masyarakat jadi karya ya. sudah 22 tahun ya allah menanti pembebasan tanah ini ya allah astagfirullahalazim malam ini malam takbiran idul adha ya allah kami masih di sini ya allah, ya allah. astagfirullahalazim ya allah wa akbar ya allah wa akbar ya allah Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kamu ya, saudaraku. Ini kalau kita lihat saudara kita ini, ya masalahnya sudah dua puluh dua tahun belum tuntas. Semoga saja ini berita ini sampai ke Istana Negara. 22 tahun. Ya, masalah ini belum tuntas. Semoga dengan viralnya video ini dan didengar oleh Istana Negara dan ada solusinya terkait permasalahan yang dihadapi oleh. Saudara kita ini, ini kalau tidak salah ini di Jatikarya berarti di Kabupaten Bekasi ini. Mungkin apakah ini masalah jalan tol ya, yang belum dibayar. Di sini harus pemerintah pemerintahnya harus hadir ini. Kalau ini kejadiannya di Bekasi kan, di sini kan ada Bupati, ada DPR, DPRD tingkat 2, ada Uh, ini Bekasi masih Jawa barat. Berarti kan ada gubernur, ya, ada DPRD tingkat 1, Mungkin ada yang tahu, saudaraku, seperti apa permasalahan yang sebenarnya yang terjadi, sehingga hak-hak rakyat seperti yang kita lihat ini belum selesai. Ada apa sebenarnya ini? Ya, semoga saja keadilan ters terkait pembayaran tanah ini berjalan apalagi sudah 22 tahun kawan ya atau mungkin ada yang bisa jelaskan terkait permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita ini bagikan videonya kawan demi keadilan viralkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh